untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Lesnar tentunya. Baiklah per sahabat Lesnar dimanapun kalian berede, untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bang akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini persahabat ya sekali lagi Baumin akan mengucapkan nih untuk Leslar semuanya happy anniversary yang kedua tahun doa doa yang baik pokoknya mudah mudahan ya semakin banyak diberikan untuk idola kesayangan dan semoga doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin dan kita lihat persahabat ya ternyata banyak sekali nih. Dukungan dan doa yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita. Ada bunga anggrek nih persahabat ya. Ini tentunya doa juga banyak diberikan oleh fanbase. Kita lihat di kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Lesar si komik. Bahasa bunga anggrek cukup mendalam. Bunga ini mewakili perasaan takut kehilangan dan ingin menjaga. Anggrek juga melambangkan cinta dan keagungan. Anggrek putih membawa keharmonisan rumah tangga dengan mengisi ruang dengan ketenangan, kejernihan, kepolosan dan kedamaian. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan betapa beruntung dan bersyukurnya kami bisa mengenal kalian, Leslar. Jazakallah khairan telah ada dan hadir di kehidupan kami sebagai orang yang selalu membawa kebahagiaan dan mengajari beberapa hal tentang bagaimana berperilaku, menghargai, menghormati, dan menyayangi pasangan, orang lain khususnya keluarga. Insya Allah banget ya. Memang idola kesayangan kita ini adalah inspirasi banget untuk banyak orang, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat ya Pak, banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram twingle85 mengatakan masya Allah semoga Lesler family dan kita semua sehat panjang umur menua bersama Amin ya rabbal alamin dan kita lihat juga bersahabat ke komentar selanjutnya Diberikan dari akun Instagram al Alhalafi Bilfakih mengatakan Masya Allah Tabarakallah, semoga idola kesayangan kita dan kita semuanya Bisa bersama-sama terus dan makin kompak untuk selalu mensupport mereka Amin, mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid ya Mendukung Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat, disimak juga Wow, ternyata memang betul sekali banyak doa dan banyak dukungan yang diberikan, kita lihat persahabat ya, sudah banyak orang-orang baik yang tentunya memberikan hadiah, seperti nasi tumpeng, wah Masya Allah banget ya, ini tentunya doa baik banget nih, sampai Oji pun menerima tuh persahabat ya di rumah Leslar. Bahagia sekali dukungan memang luar biasa banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan. Sekali lagi, happy anniversary yang kedua tahun Leslar. Semoga makin bahagia rukun sama Watil Janah dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Amin. Berikutnya bersama disimak juga. Ini ada... Tentunya kabar spesial juga yang terdapatkan mengenai single terbarunya Lesti yang sudah tembus di angka 7 juta viewers. Congratulations ya untuk Bunda Lesti, Alhamdulillah kado spesial bahagia. Di tanggal spesial, tanggal 24 anniversary yang kedua tahun Lesnar, single terbaru Lesti tembus di angka 7 juta viewers. Dan mudah-mudahan... Sebelum ulang tahunnya Bunda Lesti tembus di angka 10 juta Tetap semangat, streaming lagu Lesti Kejora Berikutnya, para sahabat, disimak juga ya Ada momen spesial di malam minggu semalam Baby L, Masya Allah banget, emang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Banyak yang videoin Baby L ya Yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Ini sih memang kebahagiaan banget untuk warga Konoha Perhatikan tuh, yang sadar kamera Abang Fatih selalu menjadi penyemangat untuk kita semuanya Berikutnya juga persahabat ya Info dari Bang Boril Nih persahabat ya Info dari Bang Boril Mengenai Ada acara nanti malam Leslar Anniversary Ngerayain 2 tahun anniversary sambil karaokean Persahabat ya. Ini juga info dari L2W Jangan lupa Room Lesti pukul 20 malam hari ini Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20:00 waktu Indonesia Barat kita semua ikut merayakan 2 tahun anniversary dan sambil karaokean di roomnya lesti di aplikasi Joox. yuk yang tentunya mau gabung silahkan DM langsung aja l2w.id kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru hari ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh